oke okay guys jadi di video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian gimana caranya nyolong subscriber dari kompetitor kita Shh, jangan bilang bilang ya simak terus Boy, siapa itu? halo guys ketemu lagi di samkoso channel di channel ini kita akan membahas banyak trik-trik dan tutorial menarik seputar youtube untuk para youtuber Bagaimana kita membangun channel dari nol sampai bisa dimonetisasi dan siap bersaing dengan channel-channel lainnya di youtube Jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan notifikasinya agar nggak ketinggalan trik-trik menarik dari channel ini Di video kali ini kita akan bahas gimana cara mencari subscriber dan viewer dengan cara yang agak sedikit nyeleneh ya Bukan cara yang biasa, saya nyebutnya nyolong subscriber dan viewer, ini nyolong bukan dalam arti yang negatif ya, kita nyolong tapi pakai cara yang baik, yang dibenarkan oleh youtube. Yang mana cara ini sebenarnya adalah cara yang organik, yang alami, yang bukan sebuah kecurangan, kita hanya memanfaatkan algoritma youtube untuk mendatangkan penonton dan viewer dari kompetitor kita secara diam-diam. Tanpa sepengetahuan kompetitor dan bahkan tanpa sepengetahuan penonton itu sendiri. Cara kerjanya sebenarnya sederhana. Yaitu dengan cara kita membayang-bayangi video kompetitor kita. Jadi kalau penonton-nonton video kompetitor kita, video kita akan nongol di sana dan menggoda penonton tersebut. Kalau penonton tersebut tergoda, dia akan nonton juga video kita. Nah, kalau udah nonton kemungkinan mereka akan subscribe ke channel kita. Jadi kita akan atur video kita supaya bisa membayang-bayangi video kompetitor kita. Yang akan saya share di sini adalah gimana caranya agar video kita bisa nongol di kolom rekomendasi video kompetitor kita. Sebelum kita melakukan trik-trik ini, kita tentukan target video yang akan kita bayang-bayangi video dari kompetitor kita yang pastinya satu jenis dengan video kita dan satu niche karena kalau beda niche pastinya beda penonton dan beda ketertarikan videonya nanti bisa-bisa video kita malah nongol di kolom rekomendasi yang gak nyambung video kita tentang gaming nongol di rekomendasi tentang make up tutorial nah kan gak nyambung langkah yang pertama adalah buat keyword yang sama setelah kita dapat video target dari kompetitor kita, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat keyword yang sama dengan video tersebut. Ingat ya, yang harus sama adalah keyword, bukan judul video. Cara sederhana untuk memahami keyword adalah kata yang mungkin dicari oleh orang ketika ingin menemukan sebuah video. Ketika kita sudah menemukan video target yang akan kita bayang-bayangi, kita harus bisa menentukan keyword dari video tersebut nah, kalau udah dapet keywordnya maka keyword tersebut nanti kita pasang di judul video kita agar mempunyai keyword yang sama tujuannya adalah ketika orang mencari dengan keyword tersebut video kita akan nongol di tempat yang sama dengan video kompetitor yang akan kita bayang bayangi itu oke, okay? paham ya untuk poin yang pertama gampang kok ini Langkah selanjutnya adalah buat thumbnail yang lebih menarik. Kalau keyword kita udah sama dengan video kompetitor tadi, kemungkinan ketika orang mencari video dengan keyword yang sama, video kita akan nongol bersamaan dengan video kompetitor kita. Oke. Okay? Nah, langkah selanjutnya yang menentukan video kita untuk diklik atau enggak adalah thumbnail videonya. Buat thumbnail video kita lebih menarik dari kompetitor lebih menarik lebih mencolok dan lebih menggoda lebih menggoda penonton untuk ngeklik thumbnail tersebut sehingga dia mau nonton video kita nah thumbnail ini juga berfungsi ketika video kita nongol di kolom rekomendasi ketika orang nonton video kompetitor kita tersebut kalau video kita udah nongol di kolom rekomendasi peluang selanjutnya ditentukan oleh thumbnail video karena kalau keyboardnya udah sama yang membedakan adalah thumbnail video kalau thumbnail video kita menarik dan bisa menggoda penonton maka kemungkinan besar orang-orang yang melihat thumbnail video kita dia akan ngeklik video kita dan nonton video kita langkah yang ketiga adalah sesuaikan tag videonya nah untuk membuat tag ini agar video kita bisa membayang-bayangi video target kita tadi eh, yang harus kita lakukan adalah kita membuat tag menggunakan keyword dan nama channel kompetitor kita misalkan kita bikin konten gaming dan kita mau membayang-bayangi youtuber besar taruhlah just no limit ya setelah kita dapat video targetnya kita tentukan keywordnya kalau keywordnya udah kita dapat maka selanjutnya keyword ini kita masukkan ke tag video kita dengan mengikuti nama channel dari target kita contohnya video tutorial Gusion dari channel jessno limit maka yang harus kita tulis dalam tag adalah keyword diikuti nama channel dalam video ini berarti yang harus kita tulis adalah tutorial Gusion jessno limit ini kita ketikan di dalam tag video kita tujuannya adalah untuk memanipulasi metadata kita agar seolah-olah video kita ini sama dengan video target sehingga memperbesar peluang video kita untuk nongol di kolom rekomendasi ketika orang nonton video kompetitor kita tersebut langkah selanjutnya adalah kita menggunakan hashtag yang sama kalau video kompetitor kita itu pakai hashtag maka kita samakan hashtagnya kalau ada 3 hashtag kita copas semua tiga-tiganya Kecuali nama channel, ya. Kalau dia pakai hashtag nama channel, kita nggak usah pakai, kita nggak usah kopas. Tujuannya adalah ketika penonton dia ngeklik hashtag tersebut, maka kemungkinan besar video kita akan nongol dalam hashtag tersebut. Ini juga akan menggoda penonton kompetitor kita untuk kemungkinan ngeklik video kita dan nonton video kita. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah durasi video. Kita bisa buat video kita dengan durasi yang lebih panjang dari durasi kompetitor kita dengan tujuan video kita bisa lebih direkomendasikan daripada video kompetitor karena durasi video kita lebih panjang jadi ada peluang untuk memenangkan persaingan tapi ada hal penting lain yang harus diperhatikan ketika kita ngomongin soal durasi yaitu tentang audience retention atau retensi penonton ini juga bagian yang sangat penting yang bisa menentukan rating sebuah video Jadi kalau audience retention kalian sebelumnya bagus dengan video-video durasi yang panjang maka silahkan buat video dengan durasi yang lebih panjang dari video kompetitor kita kalau nggak mungkin daripada kita buat durasi panjang tapi audience retentionnya nya hancur mending kita bikin video yang normal normal aja yang durasi seperti biasanya dengan harapan audiens retention bisa lebih tinggi jadi kemungkinan untuk memenangkan persaingan juga lebih bagus sebenarnya akan lebih bagus kalau durasi videonya panjang audiens retention juga bagus tinggi kalau judul dan thumbnail kita sukses menggoda penonton tersebut dia akan pasti ngeklik video kita tuh pasti nonton nah berarti kita udah sukses nyolong viewer dari kompetitor kita. Selanjutnya adalah kita nyolong subscribernya. Gimana ketika orang udah nonton video kita, dia mau subscribe ke channel kita? Nah, untuk koin ini, ini adalah tugas dari kualitas video dan kualitas konten. Maka, langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan adalah buat video yang berkualitas dan konten yang berkualitas ini udah saya bahas di video-video saya sebelumnya bagaimana pentingnya kualitas video dan kualitas konten untuk mendapatkan subscriber dan viewer secara alami atau secara organik karena di video kali ini kita juga akan mencari subscriber secara alami meskipun dengan nyolong maka kita harus memperhatikan poin yang satu ini, ini adalah poin yang sangat krusial yang akan menentukan penonton apakah akan subscribe ke channel kita atau enggak percuma kita menggoda mereka untuk ngeklik video kita kalau kualitas video dan kualitas konten kita enggak bagus enggak sesuai ekspektasi mereka mereka enggak akan subscribe bahkan mereka akan kabur Tetap semangat berkarya ya, ingat, semua orang bisa jadi youtuber dan semua youtuber bisa sukses, termasuk juga kamu Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di bawah Dan bagi yang ingin share video ini, silahkan share kemana aja bebas Agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa menjadi berkah buat kalian Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga video ini menjadi manfaat dan barokah untuk kita semua Thanks for watching, see you on the next video insya insyaallah Assalamualaikum.